Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telah terjadi musibah di kampung baru jembatan di kampung baru di sungai sekuyam yang menghubungkan dari jalan lintas timur ke desa Kedusun kampung baru dan telan tanjung telah ambrol diterjang banjir hari ini hari sabtu tanggal 25 agustus 9 25 Desember 2021 terjadi musibah hancurnya jembatan yang menghubungkan Kampung Baru dengan Jalan Tengah Timur sehingga hari ini akses jalan yang menghubungkan dusun Kampung Baru dan tanah tanjung Jalan Tengah Timur amrol hari ini terjadi musibah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh